Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa Amma. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Dan yang mewakilinya kepada yang terhormat, para Dewan Guru, dan kepada yang saya banggakan, teman-temanku semuanya. Dear ladies and gentlemen, War hurts by Allah, growing to be Allah. Tuhan yang mengutus Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, Beliau diutus untuk diamanatkan menyampaikan risalah langit kepada umat Islam. Beliau pula dijadikan sebagai manusia yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi dan pula mempunyai jiwa yang sempurna, mempunyai akhlak yang utama. Mala walahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dan sungguh dia mempunyai akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Asyhadu Allahillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada baginya wa anna muhammadan abduhu wa dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Rasulullahhi taala sallallahu alaihi wasalam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. makarimal Sungguh aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat jika kita melihat keadaan masyarakat saat ini dengan sangat teliti Kita tidak akan melihat kecuali kemungkaran Kita tidak akan mencium ke kecuali bau dosa Kita tidak akan menyentuh kecuali pergaulan yang kasar Kita tidak akan merasakan kecuali pahitnya kehidupan Kita tidak akan mendengar kecuali berita fitnah yang tersebar di setiap tempat Berapa banyak mata zalim yang haus akan kemaksiatan? Berapa banyak hidung tukang cabul yang mencium hal-hal yang diharamkan? Berapa banyak lidah penasihat yang berbicara tentang kebaikan sedangkan tindak-tanduknya busuk? Berapa banyak tangan para kriminal yang mencabut hak-hak orang lain? Berapa banyak akal cerdik cendekia Dosa berapa banyak hati yang semula tenang dibakar oleh hasad yang terpendam. Aiyuhal ikhwatul akhwat. Apakah seperti ini keadaan umat Muslim yang mengaku beriman? Apakah seperti ini keadaan umat Rasulullah yang mengaku meneladani Rasulullah? Jawabannya tidak. Generasi muslim tidaklah seperti ini Mereka diharamkan Berbuat hal-hal yang tercela. Mereka diharamkan mer Mengambil hak-hak orang lain Dan mereka diharamkan Mengikuti gaya-gaya barat Yang merusak moral Islam mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia Sebagaimana dalam firman Allah Di surat Ali Imran ayat 10 110 maaf Yang berbunyi kamu adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan untuk manusia Menyeru kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar wal Bertakwalah kepada Allah Dan sucikan hati dan pikiran kalian Sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa Perbaikilah akhlak kalian, perbagusilah perbuatan kalian agar dicintai masyarakat. Sebagaimana Allah menyuruh kita berperilaku yang baik, karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan kita berperilaku yang baik. Innama itu liutamima akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia adalah akhlak Al Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Haishah anhu ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Kanal hulukul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.